salam jumpa lagi teman-teman kali ini kita akan menyaksikan simulasi mulai dari kejadian yang luar biasa pada hari ini 20 April 2023 yang terjadi sekitar 2 jam lebih yang lampau ada suatu kejadian yang sekarang kita saksikan dengan aplikasi yang diberi nama Stellarium yang bisa Anda Dapatkan melalui web di mana ada dua benda langit Matahari dan bulan Nah di sini kita saksikan Matahari mempunyai Magnitudo Negatif 25,94 Yang berarti dia Sangat terang 25 kali lipat Membandingkan Memandang lilim di Kemudian jaraknya satu-satuan astronomi atau sekitar 150 juta kilometer Dan jari-jari dari matahari adalah 696.000 ribu kilometer Pada saat ini matahari kita terbit di jam 5 lewat 22 waktu Indonesia Barat Dan terbenam di 17 lewat 26 Kemudian ada benda yang ada di depannya Simulasi ini menunjukkan pukul 10 lewat 6. Bulan bulan mempunyai magnitudo -0,58. Jadi kalau tadi 25 0,58 0,6 dibagi 25 berarti hampir seperempatnya berkurang karena agak gelap. Mempunyai jarak dengan bumi. Nah, kita lihat jaraknya makin lama makin berkurang atau makin mendekat pada saat 100641 369856, sekian kilometer. Dengan jari-jari 1337,4 kilometer ini pada jam 10. Baik, kita akan melakukan observasi. Oke. Uh, gerakan Ya, waktunya. Kita agak, agak ke ya nah maunya kita ke real time mana nih oke okay. kita manjukkan 11.46 keadaan mataharinya hanya makan sebagian kita majukan lagi 11.59 tadi jam berapa nih jam dua sudah lewat iya <laughs> simulasinya berjalan sangat lambat sangat pelan perlu kita tonton dengan perlahan-lahan ini kalau dalam jarak dekatnya nah seperti itu gerhana yang Dapat diamati pada sekitar kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Menteng, Palangkaraya. Hanya sebagian yang bisa. Tapi ada beberapa video yang nanti akan saya tunjukkan di daerah Menteng, simulasinya tidak seperti ini. Singa ini sudah gerak? Ya? Nah, itu equatorial grid tenang gelap terusin ini sudah sudah selesai ini ada dimana, nah. sudah pisah, <laughs> sudah pisah mataharinya dari bulan Saya cek dulu misalnya di sini 00 ya oh iya iya, iya. nah kan tadi masih satu kayaknya kalau gerakannya karena semakin ke barat ya berpisah setelah 12 eh cek lagi ke eh, 12 paling nah, tadi pasti tadi di sekitar jam 11.15 itu agak gelap tapi tidak tampak di sini. cuma pakai data Mun. Oh oh. Nah. Munnya kalau ini kelihatan mundur. Tadi kan dari negatif kan ya? Nah kan, rangsur-rangsur. Uh, perhatikan magnitudonya. Rangsur-rangsur dari gerakan bulan Ini dari jam sepuluh. Perhatikan magnitudonya dari jam ini aja. Sepuluh hingga dua belas. Kalau saya majukan, lihat magnitude-nya, semakin lama semakin turun, dan kemudian dia bertambah semakin kerang. lihat angkanya di angka berapa semakin kerang, yang berarti bulan lebih kuat dibandingkan sinar matahari. Coba kalau kita lihat matahari, sun. Karena, aduh, kena kenambunnya aja. Nah, monnya makin lama makin kuat. Tadi di 0,66. Nah, ini memasuki puncak 0,66. 369 700 km dari 382 sekian. Ya, ini 0,66 11,02 Tahan, sekitar 9 menit katanya Nah, itu sudah berkurang magnitudonya, Jadi yang tampak sangat Gelap Di angka ini Nah, ini puncaknya, 11,08 Atau sebelum itu Jadi sebelum itu Mulai dari 1103. Inilah yang tampak seperti ini. Gerhana matahari cincin yang terjadi di sekitar Menteng 1104 tadi. Dan berakhir di kita lihat dari magnitudonya yang menuju negatif yang berarti dia semakin terang. Oke dulu. burung kan, ya. Turun waktu itu Ya, sorry, turun. Okay, kalau kita jadi jam 12, lagi barangnya. Oh, situ. aduh Barangnya lari. Oke, kita lihat. Nah, bulan kembali di minus 0,96. Matahari tadi tertutupi, jadi tidak sempat kelihatan. Coba kalau kita kunci dulu mataharinya, kita kembali ke jam 11. 0,04. Ya, kita lihat di sekitar sini turun sedikit aja desimal di belakang. Hmm, nah, itu paling kuat 25. Coba kalau dari jam 10. 2532. Mataharinya sudah mulai terpengaruh. 1053. 25,26 Nah itu dia Magnitudo matahari saat ditutupi oleh bulan atau saat terjadi gerhana Gerhana matahari total ini sangat baik atau teramati dengan sangat baik di Indonesia bagian timur Ada yang mengamatinya di Halmahera, ada yang mengamatinya di Pelosika, ada yang mengamatinya di Pulau Mambon, Maluku, itu yang paling pas oke, kita kembali ke jam aktual mataharinya tidak terkenci pada 12.24 anda lihat magnitudonya sudah kembali ini juga menjadi min 1.47 yang berarti uh, semakin cerah dibandingkan tadi yang kelihatannya menjadi gelap ini angka 0.66 nah, jaraknya juga anda sudah bisa lihat yang semula 200 sekian, sekarang menjadi 370 ribu sekian, nah bagaimana kalau ini kita simulasikan dia bergerak ke nanti sore, ini ada hubungannya dengan teman-teman yang akan mendapatkan berita tentang kapan mulai saat memasuki satu syawal mataharinya Biasanya itu bisa di Mori Nah Itu semakin terang Atau makin gelap Katanya menteng Mataharinya mau matahari. moon moon, moon. Oh, moon. Okay. mataharinya terbit lebih dulu dibandingkan bulan dengan ketinggian mata bulan uh, derajat, diklinasi 12 derajat. Jadi bulannya terlambat, terbenam. Pastinya bulannya muncul. Terpaksa dulu sampai 18. Hmm. Sudah. Coba. Kalau sekarang kita 21. Besok. Matahari. Mana bulan? Oh, bulannya di atas. Jadi bulannya ketinggalan. Bulannya ketinggalan. Nah, jadi seperti ini kejadiannya. Bulan belakangan turun berbandingkan matahari. Besar kemungkinan satu syawalnya sudah jatuh atau yang disebut dengan bulan baru itu sudah terjadi di tanggal 20 April. Jadi 21 ini sudah memasuki bulan baru atau sudah memasuki satu syawal. Seperti itu. kalau tanggal 22 jam yang sama, kita mundur lihat mulainya sudah sangat tinggi di 32 derajat di tanggal 22 Jadi kalau menurut atau simulasi astronom, sepertinya nanti sore akan ada rapat penentuan satu syawal nah, ini akan kita dengarkan rapatnya nanti siang untuk mempertegas fenomena yang kita saksikan. Nah, sekarang kita kembali ke tahun 1983. Nah, saat itu juga terjadi gerhana matahari total 11 Juni. Oke. Okay. 11 Juni. Kejadiannya sama. gerhana mataharinya itu Pagi, kalamah. kamar sama waktunya tapi nah. sebelum 11 Juni tidak apa-apa nanti kita lihat Gahana juga kan kok ini dia ini ini yang disebut dengan gerhana matahari total nah, selesai ya empat puluh nah itu dia di Menit yang kesekian tadi di sini, Palangkaraya, kemudian berapa tahun lalu juga pernah ada kejadian gerangan matahari, tempat kaca. ah, 2016 9 Maret 2016 rasanya itu pagi 9 Maret Oke, okay. pagi sekali kita mulai dari jam enam. Jadiannya juga di Menteng, oke. Okay. Arah timur nah, itu dia nah ini di jam 622. Eh, sekitar Menteng, arah Kompasnya, agak ke timur, dia menuju ke selatan. 622, mataharinya, matahari dan bulan masih seperti itu. bulannya gelap, kita majukan baik memasuki persekutuan inti. Lap kah, kan? Ayah, ini dia. Contoh dari matahari, gerhana matahari total pernah di Palangkaraya, 9 Maret 2016, berlangsung lebih kurang singkat aja, tapi ini kan salah satu yang kita harapkan tadi terjadi juga begini kita tunggu waktunya tanggal-tanggalnya 7.30 ini sangat mencekam dari sangat terang lalu tiba-tiba menjadi gelap anjing menggonggong ayam juga ribut wah nanti lagi pada pukul 7.28 Lewat Dia total Saat lagi Sebentar lagi Sebentar lagi Iya Tertutup sebelumnya Pada saat ini kondisi bulan Nah, sangat hilang 2.94 matahari enggak, enggak sempat 729 ah matahari gelap min 17 tadi dari min 26 turun jauh mun 2,95 729 bisa anda saksikan tadi waktunya pada menit keberapa terjadi pencapaian puncak nah, kita tunggu waktunya sampai mataharinya mulai bergeser atau menjadi sabit nah, ini ada beberapa saat yang pernah fotonya mendapat tidak saya percepat supaya kita mempunyai catatan dan data-data tentang Gerhana matahari yang terjadi di tanggal 9 Maret 2016 nah nanti kita coba kita geser menuju ke Halmahera, pada hari ini 20 April 2023 ikan kan 7.30 masih ada masih menunjukkan kelaman hmm. suatu keadaan yang sangat mencekam saat itu dan walaupun mencekam sungguh kita merindukan nah setelah 20 April 2023 ini gerhana matahari selanjutnya akan terjadi di tahun 2042 wah wow, lagi itu tanggal berapa ya nah ini 20 April 2042 nanti akan terjadi gerhana matahari juga. Aman. Ya, dua. Ya, mulai. Mulai bergeser. Mulai. Ya, 3 tiga sudah keluar dari persekutuannya Iya, Palitra. Iya. Di sini. Oke. Okay kita kembali ke today real time tapi kita pilih lokasinya di yang saya sebut kita pilih ke Maluku pilih ternate sejalan kita menggunakan ternate Timur ya kita kembali lagi ke jam 10 Oh sudah di atas kan? atas kepala 11 hilang kalak di atas Uh, lihat, jam berapa jadi gerhana? menjadi oh. satu hai, Cincin ya, cincin juga coba kita ganti pulau. Wah betul sempurna terjadi di Biak, plus kira jam 10.57 waktu Indonesia Barat Nah, nah ini dia. Ini lah gerhana matahari total. gelap kejadian kan? tadi tiga koma tiga lebih gelap terus nah, matahari sudah dari min26 3,03 waktu tingkat kecerahanannya 115 selama berapa menit itu? 58. Oke, okay. 58 dia keluar. Oh, 59 jam 12 off. Masih masih agak gelap. Ini masih agak gelap. Perdana matahari total yang terjadi di tanggal hari ini 20 April 2023 dan akan terjadi lagi di 20 April tahun 2042 mudah-mudahan teman-teman sekalian diberikan kesehatan sehaya yang panjang untuk bisa menyaksikan Gerhana Matahari berikutnya sampai jumpa